kita anjir mana ganti ya iya ibarat, kayak kamu kamu cuman kan kalau kopling kopling kan si pirang, si pirang tahun ganti pirang nah, oh. kira, tahun ganti sekali 10 tahun berpisah kira-kira iya <lain> ini buat teman-teman yang punya mobil Nissan, mobil lain bisa nggak? Bisa, bisa. Mobil-mobil lain, lain juga, cuma memang di sini spesialis Nissan dan injeksi ya, kan mobil Ia... lain injeksi, silahkan recommended ah. ini di Buyung Motor. Jogs ya, Promo Mas, subscribe like. channel YouTube Reza Dilu, Mas derajat promo. Ayo, oke channel lu like, comment, dan subscribe channel Reza. Dilung. Channel Reza Adi Lu, lu lu Oh, channel Reza Adi Lu. <laughs> oke, mantul, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, guys selamat datang jumpa ya kami mohon maaf karena kami baru sempat upload video lagi jadi kali ini saya akan bagi pengalaman tentang tentang metik living ya yeah, guys terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen ya nggak usah nanya ya ini paman saya ini sampah sampah sampah ya, ini ini kan udah kalau yang ori di nissan bisa sampai tiga ratusan malanganek satu kali <tuk> mas ternyata <tuk> apa ya ini habis barusan itu yang tiga tamannya sih mas duratif, ketauannya ini, apa namanya, dari ini, apa namanya dia kan sudah tipis loh mas ya itu kelihatan banget rata lah nah, ini, kalau yang baru itu contohnya kayak mana ya mas. ini ganti kafe mas yuk ya, kan semua, tak ganti semua <laughs> Weno <tuk> <tuk> <tuk> <rapu> yang terakhir <tuk> <tuk> <Tadol. tuk> masih ada yang termasuk tebel tapi kan lambung yeah. yeah. ini masih lumayan itu aneh mas kan masih ada timbul timbulnya yeah. ya kan kalau yang ini kan udah bis-bis rata terus kemarin ini ini yang buat mundur, kalau iya, nah, reverse brake namanya nah, dia hancur, jangan bikin gini sampai contoh, harusnya, kan dia yang sempurnya mas, po apa? Hmm? terus nggak kira-kira, karena -kira apa sih ini, <tuh>. mas? <tuh>. pertama, ya ini gara-gara ini, tampas gara -gara lebih, kan umurnya pemakaian oh. terus, akhirnya, kan selip, po oh. oh. terus ini sealnya <tuh> apa namanya udah melecih akhirnya kan dia nggak pas loh, mas baru saya misalkan dia ngeper terus nggak dia nggak pas lah nggak seirama gitu akhirnya belasan belasan ini karena nambah parah ampun, <laughs> nah ini dalam memetik kan ada silsil kayak gini mas ini kan ini semua yang nih. ini kali semua dalam mana dia. Istilahnya piston-piston, oh. kan dalamnya ada piston kayak gini, nah oh. nanti ini diganti, soalnya ini kalau nggak diganti biasanya kalau belum panas, dia delay itu kayaknya nunggu oh, panas, biasa. baru nanti eh? bisa jalan makasih ya mas, tapi ya mas insya Masa... Allah kita <ket Investment> <actual stone> mani kok hah? waktu pabrikan mani anjar mani enak mani ya mas enak enak enak kamu iya, KOPLING kati berdua ya iya ibaratnya kayak kan kan si, pirang, pirang si tahun ganti, pirang, kan ganti kan. Kan 10 tahun ganti kira sekali sepuluh tahun siram ha Oke okay, guys kali ini saya lagi bersama apa ya tim Ali tim motor. Tim Ali tim motor. Oke, bukan mas? Siapa mas? Raja Mas Raja Mas Raja. Ini di sini berarti apa? wah ya nama teknisi mekanik ya Mekanik teknisi tuh yang motor <tik> orang papua mas santai banget mas apa. <tik> natural <tik> mas derajat jadi <tik> uh, kan apa ini mobil saya kan ada transmik ya mas dari hasil analisa ini kan mas ini kenapa gimana berarti awalnya memang matiknya udah umurnya biasanya kan umur-umur matik 10 tahun 15 tahun itu sudah mulai kampas-kampasnya gini sudah mulai habis tipis ibarat kayak mobil kopling man. itu kampasnya habis soalnya kan gesekan-gesekan terus ke gesekannya kampas itu kan nimbulin serpian-serpian serpian cinta serpian-cinta serpiannya itu bisa bikin mampet-mampet di saluran hidrolik, hidrolik yang fungsinya buat ini nyalurin uh, sirkulasi oli, olehnya sempit, wajar ya, Mas. Oh, iya, ya, kalau iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, jadi? sakitnya di mana? Takirnya di mana? Takirnya di mana? Oh, di kanting di sini. Di <laughs> <nih>. dompetnya. <aja>. Kayaknya <laughs> di dompet. Oke, okay. jadi kan mobil gue ini kan 2007. Hmm. Ya, mungkin kayanya itu memang turun turun peta turun. Turun, uh, turun matic guys ya, istilahnya. Yeah. Iya, turun metik, Pak sakrennya apa? Overhaul, metik overhaul. overhaul. Automatic, automatic Transmission Ah gue oh, bener -bener. <laughs> Automatic <laughs> Transmission ya. <laughs> <laughs> Jadi sebenarnya overhaul itu metiknya diapain? Berarti itu dibongkar Overhaul ini kan dibongkar semua dalam dalemannya di cek semuanya hmm. Diukur misalkan Ada yang gak sesuai Berarti sebaiknya diganti Apanya? misalkan kayak ini kampas kan, tiukur, oh, iya. terus kekebalannya udah nggak sesuai, berarti diganti. kayak yang tadi kita ngobrol di yeah. awal ya, sebenarnya udah deh ya tadi ya mas. Oh, iya. tuh kampas. terus kayak ini yang lain-lainnya dikontrol, kayak oh, misal, nah, ini, ini ini, ini namanya apa ya? ini namanya Low and Reverse Break. <laughs> low and, re and low Reverse jadi yeah, oh, apa kamangnya gue R gua atret Atretol. <laughs> yeah. so mundur, mundur, iya. mundur iya. jadi emang eh, sebelum masuk ke ini sekitar seminggu ya, ke Angel ya. mundur ya, ya. susah ya. ya akhirnya apa ya akhirnya dicek dan ternyata hasilnya di sana kurun metik terus pekerjaan ini berapa lama mas sebenarnya kalau misalkan spare ready semua terus dikerjakan seharian full lah gitu enggak pindah pindah itu bisa ya sehari hari semacam kan yang lama nunggu sekitar terus ayo, ayo. kan dicek dulu nggak langsung ada semua sih barangnya jadi <laughs> dicek dulu baru nanti ketemu yang rusak oh, iya. rusak nanti pesan ini sih nggak ready apa mas berarti <laughs> nggak ready semua oh, iya langsung <laughs> <laughs> semua berarti aku ganti apa aja sih dari, dari, ini ini Oh. Ini silset, ini yang ori. Ori, ya larang. <laughs> ini berapa? <laughs> Dulu ini, ini kan masih stok lama. Oh, ini ya. Dua juta. Dua juta, juta anak anak anak ya. Ya. Terus dua. kemarin pastanya di Nissan, yang ini sudah naik jadi nah. berapa? Ya empat apa <mulai> cuman oh, bukan masih, masih ada stok lama 2 juta kan bukan naik ke juta 200 <mulai> ya. Tapi <mulai> alhamdulillah berarti dapat stok lama Dapat iya. <mulai> stok lama iya <yuma> masih ada Tengok-tengok <mulai> mas. <mulai> <nanti> sang duit <mulai> <mulai> Mungkin kalau stok ini yang lama udah nggak ada Paling alternatif pakai yang buah ori Alhamdulillah kita dapat Seal set ya istilah ya Terus apa lagi mas? Ini tanpa set gobling pakai yang biasa. Mas gobling ya. ya. Mas gobling ini ada banyak sih. Ini yang diganti. Yang diganti punyaku sampai berapa ini? Diura ya. ini banyak banget. Kayaknya semua ini. Kabeh ya semua ini. Balik kayak baru. <laughs> ya kalau yang ini memang nggak bukan orinya ya bare Rumah salon, saya penting. Yang penting saya ini aman, jadi ya. tergantung teman-teman juga ya. Yang iya. Tergantung tadi sakitnya di mana. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kalau bekerja, gini, sakitnya bekerja sama kayak enggak usah. Yang penting, ya, itu tadilah apa bisa berfungsi dengan baik, agar cepat ada yang kodenya juga. Terus, uh, estimasi biaya, Mas, untuk turun-turun matic overhaul ini estimasi iya sudah sama, sama ininya sama spare Pada itu kisaran lima setengah sampai 8 sampai 9 ya. tergantung. tergantung tergantung yang, yang banyak yang rusak uh. ya. Soalnya waktu dulu ada yang sampai 10 ada yang 10 juta habis tambah ya. <laughs> <laughs> Iya. Tapi ya itu sekali waktu itu toh rusaknya. Amin. Jadi semoga nanti baru-baru perbaik ini lancar terus ya yeah. amin amin, amin. sebenarnya idealnya berapa tahun mas ya. untuk turun eh, matik kalau matik itu rata-rata lima tahun lima, lima tahun, tahun, ya. tahun. <laughs> biasanya sudah mulai rusak <laughs> ini ya, lima tahun aku 2007 sekarang 2021 <laughs> berarti 14 tahun 14 tahun yang berarti normal <laughs> <bis> <tahun. laughs> kilometer <laughs> meter kilometer kalau nggak salah ya seingat saya sekitar 200.000 berapa lah 200.000-an ini baru 150.000 perak saya ya 250000 ya maklum untuk ke Palembang tuh ini mas, nah itu ya sini Mas main-main lu Mas ke Mas <laughs> ini nanti di atore ya, udah kayaknya ini dari baru bawaan ini Alhamdulillah ganti terus udah mau mampet terus udah mau dikorok ya Pak ya. memang tak korokin mungkin empat kali aja. kali sampai empat kali. Sampai ini yang terakhir yang terakhir dikanti. Ya gua mau ke PCS jadinya. Soalnya dia ter paling utama kalau misalnya enggak sadar temperatur naik gara-gara diafer bocor bisa mesinnya yang panas pengalaman beberapa kali ya ke Semarang, oh. ya Mandal, Solo, Man. ya, Dia <guluh> ya, memang penting, sih. penting makanya, kalau mau kesana ya, pilihlah, pilihlah. Bet, ambilannya juga kalo itu. Iya. Terus, ini Mas Raja, Mas Raja cerita tentang ini dong, tentang penggilingan siapa sih sih? Oh, <laughs> bareng-bareng oh, <laughs> Ini saya nama Mas Nama bengkelnya, namanya Buuyung Motor. Namanya Motor. Jadi nah, ini, Mugoh, itu. Mas. itu Mas Pertama kan Mas luar, ini Sebelumnya udah ini bilang-bilangnya. masih di nisan itu tiap minggu misalkan minggu libur nanti ngerjain ada yang mau servis service berarti spesialis nisan yeah, spesialis nisan segala nisan jenis nisan segala jenis trouble merusak yeah. ya segala tapi kalau saya sama sebuyung enggak ini enggak nerima yang diesel walaupun nisan oh. ya. soalnya kan kalau oh, liarnya kurang ini kayaknya ya, kurang di. daripada memaksakan, Dari memaksakan ini nanti hasilnya nggak maksimal lokasi oh, mas. Lokasinya mas lokasinya di tegal cibongkidul ini termasukin YouTube boleh ya, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya jadi aku sama teman-teman punya channel YouTube namanya Reza Duk. ya namanya itu tak pakai judi nanti ini tak upload di itu, ya. jangan lupa di itu juga like ya <laughs> like, subscribe <laughs> subscribe <laughs> ya. itu sih tuhnya itu kan, kamu ya, aku minta tolong ini biar beres ya, lagi lah. Ya, Jadi apa mas? Oh iya itu apa ini, itu? Ya. Nah ya, nanti ganti ini nih. Apa Aret, itu? Aret asrode. Asrode, ini juga. Mas Boyong, bisa. izin masuk YouTube ya Mas. <laughs> <laughs> As roda kenapa masukan? Mas. Karet sudah pecah, sobek, akhirnya kan pelumasannya keluar, nanti kalau dibiarin aus bisa aus. Terus solusinya? Nanti ini diganti karetnya, oh, diperbarui lagi ini pelumasnya diganti. Jadi itu tadi ya makanannya adalah hal biasa, hal wajar yang awal jadi memang ada umumnya jadi ya. ya. ya, hal wajar yang gak wajar itu yang <sukur> yang belum 5 ya. tahun udah harus tapi ya. yang gak wajar itu tadi ya. yang buat oh. ya. tapi ya itulah konsekuensi kita pembangun mobil ya daripada semakin berlarut-larut mungkin itu sih Mas Dajab ya dan teman-teman minta -teman. tolonglah ini ya ini sih udah proses dari minggu kemarin Tidak juga ya, ya karena tadi banyak sparepart yang harus disiapkan <sukur> ya. e. mungkin nanti nggak dulu ya. ya nanti ngapain nggak nggak harus hari ini apa apa yang penting itu kalau udah beres semuanya nggak usah buru-buru ya. <susuk> oh, <mereka, susuk> dan maksimal gitu tuh. Oke. makasih mas macet biar oh. yang <susuk> ya, terbaik <susuk> Ya, ya, memang Jos ya, Vincenzo. <gifat laughs> ya, jadi buyung motor ini memang jos ya, Vincenzo. Dan apa? Saya di sini udah lama ya, Mas? Udah, udah nawar langganan. <laughs> langganan, aja, langganan. Jadi memang uh, buat teman-teman yang punya mobil Nissan, mobil lain bisa enggak? Bisa, bisa. Mobil-mobil lain juga cuma memang di sini spesialis Nissan dan injeksi ya nah, kalau iya. mobil lain injeksi, silakan recommended nah. ini di Buyung Motor. Jos ya, Vincenzo. Promo Mas, subscribe like. channel YouTube Reza Dulu, Mas derajat promo. Ayo, oke channel lupa like, komen, dan subscribe channel Reza. Dudung. Channel Reza, Reza Adilu, Adilu. lu lu pulangnya? Oh, channel Reza Adilu. <laughs> oke, mantap eh. itu kan disalurkan ke apa namanya hidrolik hidrolik kontrol valve itu fungsinya buat ini ngatur misalnya satu nanti yang kerja selain apa ya, kemarin analisannya dengannya hidrolik waktu ya, awalnya itu awalnya. awalnya awalnya kan hidrolik dicek ternyata memang kotor banget itu pak jadi kan dalamnya banyak kayak piston piston itu mampot pada masuk gara-gara itu gramnya kampas kan kampasnya habis nah, itu item-itemnya masuk ke dia masuk ke dalam itu ke dalam pisang-pisangnya kan terus banyak sih itu nah, airnya mulai ya kayak nyentak kayak gitu bang yeah. nah, terus lama-lama airnya kan nggak lancar misalkan baru lancar dia gara-gara kotoran nggak lancar